Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit uh, memberikan pengantar tentang bagaimana sih uh, Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 5 yang harapannya memberikan bekal bagi para mahasiswa ketika nanti uh, bisa melakukan penelitian baik untuk skripsi maupun ketika sudah menjadi guru nanti. How do you write an introduction for an action research paper? Ini adalah bagaimana cara menulis uh, pendahuluan terkait dengan uh, penelitian tindakan kelas. Karena ketik yang paling susah untuk melakukan penelitian adalah bagaimana cara memulainya in the introduction. Be cognizant of the following uh, number one context is important to communicate to the reader and a clear picture of the overall The Context of Your Action Research Project Yang pertama terkait dengan konteks Jadi ketika melakukan penelitian tindakan kelas Di awal pendahuluan Harus memberikan uh, pentingnya Mengkomunikasikan kepada para pembaca Tentang gambaran penelitian yang akan kita lakukan Kalau banyak orang ngomong terkait dengan Uh, introduction atau pendahuluan itu apa? Alasan memilih judul Sebenarnya bukan hanya itu Harusnya adalah alasan memilih judul penelitian Tempat penelitian dan juga Rencana penelitian itu akan dibawa kemana nah, berikut, Berikutnya adalah you uh, Storytelling Bagaimana kita menceritakan segala sesuatu permalas perma, uh, Permasalahan yang ada Salah satunya adalah Bagaimana Uh, permasalahan pembelajaran yang ada di dalam kelas, gejala-gejalanya apa saja, dan juga penyakitnya sebenarnya apa? Uh, dari penyakit itu yang bisa kita sembuhkan. Berikutnya adalah include, act, uh, include active and uh, layer description. Ini artinya apa? Ini adalah bagaimana uh, memasukkan deskripsi secara aktif dan secara berlapis. Maksudnya, deskripsi secara aktif di sini adalah memberikan. Gambaran suasana kelas, permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas disampaikan. Berikut bukti dan juga alasan yang mem memperkuat kenapa kondisinya seperti itu. Layar description berlapis-lapis dari dari yang umum ke khusus nanti kembali ke umum lagi. Berikutnya adalah your story. Ini adalah karena materi dalam... Uh, Action Research ini adalah bagaimana anda semuanya para mahasiswa mampu menceritakan sesuatu yang ini yang memang merupakan uh, bagian dari yang kalian teliti, yang kalian amat benar-benar kalian amati. Penting sekali bagi para mahasiswa untuk melakukan wawancara, studi pendahuluan atau studi pra-penelitian melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi ataupun rekaman video untuk melihat apa yang sedang kalian amati di sana. Berikutnya adalah your your critical questions adalah pertanyaan kritikal atau pernyataan kritis yang ada dalam benak kalian ketika ada permasalahan pembelajaran misalnya hasil belajar sudah dilakukan usaha-usaha kelemahan dari usaha itu apa? Perlu inovasi untuk uh, mengatasi kelemahan-kelemahan yang sudah ada sebelumnya. Berikutnya lagi uh, dari kelemahan-kelemahan yang harus uh, perlu adanya inovasi tadi, butuh ada pertanyaan kritis apakah inovasi yang anda sampaikan atau yang anda tawarkan itu benar-benar akan menjadi hasil penelitian yang uh, signifikan dan atau berhasil menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas. Berikutnya, uh, how do you start an action research? Bagaimana cara memulainya? Bahwa yang pertama, action research cycle Action research is a cycle of inquiry and reflection Bahwa inti dari uh, penelitian tindakan kelas Atau siklus siklus uh, penelitian PTK Adalah penemuan atau penyelidikan dan refleksi Intinya guru harus memberikan Waktu dan tenaga pikirannya untuk merefleksi apa yang sudah dilakukannya. Setelah itu diselidiki apa kelemahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan ide apa? Otomatis dengan teori ya. Identify the problem, the process begins when you identify questions or problem you want to address. Uh, identify, identifikasikan masalah yang kalian. Uh, punya, kan ada masalah-masalahnya dalam membelajaran apa saja, diidentifikasi identifikasi dari masalah-masalah itu penyebabnya apa, dan kira-kira dari peridentifikasi permasalahan itu mana yang teman-teman bisa atasi nah, setelah menetapkan solusi yang bisa diterapkan selanjutnya adalah develop an action plan membuat rencana tindakan yang rencana tindakan itu dalam berupa apa? silabus rtp terus adanya kisi-kisi materi ajar, bahan ajar, terus ada namanya e, LKS, lembar kerja siswa, ada kisi-kisi soal evaluasi, dan juga soal evaluasi yang digunakan e, untuk melakukan penelitian atau sebagai alat awal untuk melakukan penelitian. Berikutnya adalah collect data atau melakukan penelitian, melakukan pembelajaran dengan Uh, dokumen yang sudah tersedia nah, setelah mengkolek data tadi melakukan pembelajaran dinilai evo, dievaluasi soal yang sudah dibuat dibagikan pada siswa ditarik lagi berikutnya adalah analyze data and from conclusion data itu dianalisis seberapa berhasil data yang sudah teman-teman lakukan kan gitu loh pembelajarannya sudah berhasil atau belum berikutnya adalah uh, dikonklusikan disimpulkan nah, setelah disimpulkan sudah berhasil belum? di nah, Karena di PTK itu adanya observasi Observasi ingat ketika melakukan penelitian tindakan kelas Seorang guru atau seorang peneliti harus melakukan observasi dari dua belah pihak Yaitu observasi gurunya dan juga observasi siswanya observasi guru apa yang diobservasi yang diobservasi dari gurunya adalah perilaku guru Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajar yang sudah ditetapkan atau belum sedangkan untuk eh, apa namanya observasi siswa Apakah perilaku sifat sudah menunjukkan aktivitas belajar yang kondusif dalam Uh, teori yang ditetak atau solusi yang diterapkan berikutnya adalah modifier, theory, and repeat dari pembelajaran dan uh, refleksi tadi kelihatan apa yang perlu diperbaiki di pada siklus berikutnya di nah, disitu dimodifikasi teorinya entah metodenya yang diperbaiki pemberlakuannya, cara bertanya, dan lain-lain intinya diperbaharui untuk meningkatkan dampak langsung dalam pembelajaran Berikutnya reporting results yaitu melaporkan hasilnya bagaimana berikutnya adalah summary atau uh, mediringkas disebut simpulan ya bagaimana uh, action research yang teman-teman lakukan sudah berhasil belum seberapa tingkat keberhasilannya seperti seperti bisa dilihat ya dalam sebuah gambarnya di mana di sini problem, develop a plan, collect data, analyze data, terus report the result, terus adjust the theory and begin again dimulai lagi pada siklus berikut. Ini. ini satu lingkaran, ini adalah satu siklus. Berikutnya lagi, what is action research introduction? Sebenarnya, pengantar dalam penelitian tindakan itu apa sih? Action research is a zine to differ from other research methodology in the three fundamental ways. Most often, action research is viewed as an approach in the which theory and progress are explored by posing questions, collecting data, and Uh, testing hypothesis through several cycles of action. Jadi penelitian tindakan ini yang membedakan dari metode-metode uh, penelitian yang lain ada tiga hal yang fundamental. Yang pertama adalah pendekatan yang digunakan di mana teori dan praktek berkolaborasi bersama untuk menjawab sebuah pertanyaan yang uh, pertanyaan kritis yang tadi dibuat ya. Berikutnya adalah bagaimana mengkolek data, mengumpulkan data penelitian dari pembelajaran, data yang berupa data dalam penelitian tindakan kelas berupa minimal ada tiga yang pertama, data hasil belajar ataupun data variabel Y yang ditingkatkan atau yang diteliti, yang kedua adalah observasi guru, observasi siswa, itu data pokok yang harus ada dalam penelitian tindakan kelas dan berikutnya adalah testing hipotesis uh, uh, yang sesuai dengan siklus tindakan ya, jadi uh, penelitian tindakan kelas ini adalah menjawab uh, hipotesis atau dugaan sementara yang dugaan sementaranya biasanya metode ini atau model ini berhasil meningkatkan atau menyelesaikan permasalahan itu dugaan sementara kira-kira menjawab pertanyaan itu atau tidak ah, makanya dilakukan penelitian dan juga uh, analisis data tadi ya What is the objective to classroom action research? Uh, tujuan dari penelitian tindakan kelas itu apa sih? Sasaran dari uh, penelitian tindakan kelas seperti di, disebutkan bahwa The goal of the classroom action research is to improve uh, Improve ya Teachers on teaching on his or her own classroom department or school Kenapa di sini adalah hubungannya dengan pembelajaran? Meningkatkan kemampuan kompetensi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran baik di kelasnya atau di departemennya atau di sekolahnya. Well there is no requirement that's a finding that generalizes other situations that also can be acknowledged knowledge. Jadi, pembelajaran yang dilakukan ataupun penelitian-penelitian tindakan yang sudah dilakukan tidak bisa digeneralisasikan, disimpulkan sama dan diterapkan di ber berhasil di sekolah lain berbeda karena ini bicara adalah kontekstual. Setiap kelas unik, setiap sekolah mempunyai keunikan masing-masing. Seperti itu tak akan tetapi hasil dari penelitian tindakan kelas ini bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan nah, sebagai sarana ataupun uh, tempat uh, bahan kajian penelitian yang relevan. Berikutnya what are the main step action research? Ini the main stepnya ataupun langkah-langkah utamanya yang pertama action based on data penelitian ini, tindakan yang dilakukan ini berbasis pada data ah, refleksi ya jelas bahwa apa, ketika kita menyebutkan ini di pendahuluan bahwa hasil belajar siswa rendah hal ini dibuktikan dengan eh, capaian KKM yang masih rendah yaitu ah, gitu. jadi tindakan-tindakan atau kriteria-kriteria yang sudah disampaikan, pernyataan yang disampaikan dalam pembelajaran itu berbasis data. Yang kedua, identify the problem, bahwa berikutnya adalah melakukan identifikasi permasalahan. Nah, masalahnya sebenarnya apa saja yang ada di sana. Berikutnya, melakukan gather data, pengumpulan data, setelah data yang ada diinterpretasikan, diartikan. Nah, sekarang, dievaluasi hasilnya bagaimana terus uh, dilakukan tindakan berikutnya evidence bukti, nah ini teman-teman semuanya perlu teman-teman eh, pahami ketika melakukan penelitian tindakan kelas, pentingnya evidence dalam penelitian tindakan kelas di mana tadi yang pertama ada perencanaan, berarti ada buktinya melakukan perencanaan, kayak di dokumen-dokumen silapus, rpp eh, eh, lkpd dan lain-lain berikutnya pelaksanaan pelaksanaan tindakan Uh, salah satunya bisa mungkin foto, video, dan lain-lain berikutnya adalah ref uh, observasi Obser, hasil observasi guru dan siswa terus dan juga hasilnya tadi ada uh, mungkin hasil soal evaluasi yang sudah diisi oleh siswa berikutnya adalah uh, hasil analisisnya jadi penelitian tindakan kelas ujung-ujungnya adalah ketika teman-teman untuk melakukan penelitian atau skripsi adalah evidence ini sangat penting ya ini what is action research example sebagai contoh ya, sebagai contoh penelitian tindakan adalah uh, misalnya, individual action research involves working independently on a project, such, uh, such as uh, such as an elementary school teacher conducting her own in class research project with her student. School-wide action research generally focus on issues present throughout and uh, entire school or across the district. Jadi, misalnya seorang guru melakukan penelitian tindakan secara mandiri di kelas dan juga dia melakukan penelitian itu di sekolahnya juga penelitian ini juga bisa membuat penelitian tindakan kelas ini bisa membuat sekolah meningkat kualitasnya khususnya adalah kualitas pembelajarannya What do you mean by classroom action? Classroom action research is a reflective process in which instructor gather empirical data to improve their uh, teaching practice. Jadi uh, proses reflektif, ingat proses reflektif. Reflektif itu melihat, ber berkaca apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah uh, di apa namanya dirasakan, ah, gimana hasilnya. Ah setelah itu mewujudkan. Awareness, kesadaran diri bahwa perlunya peningkatan di sini butuh sekali integritas guru ya, karena banyak sekali orang yang ngomong kalau PTK itu sangat subjektif, karena uh, diidentifikasi guru, dilakukan oleh guru, dinilai oleh guru, disimpulkan, diambil keputusan oleh guru. Itu yang banyak orang kadang-kadang ngomong bahwa PTK uh, apa namanya sangat subjektif tapi ini dilihat ini it less formal than traditional educational research but more systematic and database that teacher reflection tapi penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang lebih sistematis dan berbasis data jadi guru mengambil keputusan ketika melakukan penelitian lanjutan pada siklus kedua berbasis pada data siklus satu seperti contoh ini ya, tips uh, ya, yeah, reflective cycle. Dimana description, feeling, evaluation, analysis, conclusion, dan action plan. Ini berputar satu siklus. Berikutnya, ini how do you conduct a classroom action research? There are different ways of doing classroom action research. It can be simple. It's just writing down your, your reflection relating to the topic after lessons or sequence of lesson or Its called include questionnaire, observation, audio recording, and so on. Choose the method which the best suits your topic questions. Jadi, uh, bagaimana cara memulainya penelitian tindakan kelas adalah dengan cara cara-cara uh, yang berbeda dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama tuliskan ya tuliskan refleksi yang hubungannya dengan topik yang akan diteliti. Ya. Has, uh, hasil refleksi itu dari apa? Bisa dari hasil kuesioner, hasil belajar, hasil observasi, atau uh, re video rekaman, ataupun yang lainnya. Dan contoh, uh, pilih salah satu metode yang bisa menjawab pertanyaan tadi. What's the importance of the action research, apa pentingnya? is of vital in- vital teaching process, enhances awareness, ini pentingnya karena... Penelitian tindakan kelas ini memberikan kesempatan bagi guru untuk, ya, untuk, apa namanya, mewujudkan kesadaran diri, bahwa di process is more systematic, prosesnya lebih sistematis, uh, daripada uh, karena mewujudkan refleksi dan akuntabilitas atau tanggung jawab guru ya it rises consequence uh, consciousness of the participant to the reflection process penelitian tindakan kelas ini menuntut ya menuntut integritas guru sebagai peneliti dia harus jujur melakukan penelitian dan juga jujur merefleksi dirinya sendiri kan, gitu ini ya, uh, what are the two main types of the external research, ada uh, dua pandangan terkait dengan jenis penelitian tindakan kelas, yang pertama Kerap oleh single teacher, individual teacher research. The second conducted by a volunteer group, working with university professor and staff development officer is collaborative research. Jadi penelitian individual dan penelitian kolaboratif. Ada juga beberapa jenis uh, penelitian tindakan kelas desainnya mungkin ada individual research, collaborative research, school wide research dan district wide research. Empat ini individual research adalah penelitian yang dilakukan oleh guru yang mengajar di kelas itu sedangkan collaborative research penelitian yang dilakukan oleh guru beserta orang yang di luar kepentingan pembelajaran di kelas itu sebagai contoh, mahasiswa kolaborasi dengan guru untuk penelitian tindakan kelas school-wide research ah school-wide research ini adalah penelitian tindakan kelas yang diterapkan di semua kelas karena apa? dalam satu sekolah itu permasalahannya sama sebagai contoh keaktifan pembelajarannya uh, sama jadi misalnya uh, semua kelas butuh kemampuan kreatif semua kelas hampir semuanya memiliki permasalahan atau keadaan kreativitas oleh karena itu uh, dilakukanlah sebuah metode yang diterapkan di semua kelas bahkan bukannya hanya dalam satu uh, diterapkan di semua kelas dalam satu sekolah mungkin juga bisa diterapkan dalam sebuah uh, distrik uh, dalam sebuah distrik atau lingkungan atau kecamatan atau gugus jadi ada satu metode yang bagus baru dan juga bentuk meningkatkan bisa diterapkan oleh uh, guru untuk semua uh, apa namanya ya semua kelas gitu ya dan juga dari dari hal ini bisa digunakan untuk penelitian lanjutan